أَمَّا لَكُمْ أَيَخْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدَى هَدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Al-ikhwan wal Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala kita bisa dikumpulkan dan dipertemukan di siang hari ini di salah satu tempat, salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita bertemu dan kita berkumpul untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah dengan belajar. Dengan mengkaji. Apa yang Allah ta'ala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga yang diwariskan oleh Nabi SAW berupa hadith-hadith beliau. Di siang hari ini sebagaimana biasa ini bukan kajian baru sebenarnya. Ini adalah kajian sebelumnya, kajian muslimah di rumah Alhamdulillah kemudian pindah ke tempat ini. Yang alhamdulillah sudah berjalan lama, mungkin sudah lebih dari tiga tahun, karena dari sebelum Corona sudah selesai satu kitab. Sekarang kita masuk di kitab yang kedua, yaitu membahas fikih al asmaul husna, <tuh> fikih kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Kita di pertemuan ini. Akan membahas satu nama dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu nama Al-Wahab. Seri mungkin kita dengar, nama Al-Wahhab. Nama ini adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia yang berada di puncak keindahan yang kita. Boleh bertawasul dengannya dalam doa-doa kita. Sebagaimana para Nabi dan Rasul Allah Menyebutkan nama ini dalam doa-doa mereka. Nama Al-Wahhab. Artinya. Adalah Kathiru Al-Hibah. Wal-Minnah. Wal-A'tiyah. Itu arti nama Al-Wahhab. Kalau kita mendengar Allah Al-Wahab. Apa artinya? Allah yang banyak sekali hibahnya. Tahu hibah? Pemberian secara percuma. Wal-Minnah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat banyak anugerahnya. Wal-Atiyah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat banyak pemberiannya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tanpa kita minta. Tanpa kita minta. Bahkan bukan hanya ketika kita di dunia. Allah al-Wahab memberikan pemberian kepada kita tanpa kita minta. Bahkan tanpa kita usahakan itu sudah dimulai saat mani bapak kita berjalan menuju sel telur ibu kita. Itu luasnya pemberian Allah. Mulai dari situ. Mani dari setetes mani. Kemudian Allah pelihara sampai menjadi darah. Darah berubah menjadi daging. Iya, yeah. ini masing-masing ada usianya. Empat puluh hari pertama mani, Allah pelihara kita, Allah jaga di dalam perut ibu kita. rezekinya Allah subhanahu wa taala berikan yang cocok dengan kita. Karena kata Nabi saw, inna Allah inna Al lil -abdi bahasa Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan yang kita inginkan, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Saat kita menjadi mani, ini 40 hari pertama apa yang kita butuhkan, itu Allah berikan. Allah Maha Tahu tentang kita. Kemudian 40 hari kedua, kita berubah menjadi darah. Apa yang kita butuhkan, Allah berikan. Kemudian 40 hari yang ketiga, kita jadi daging setelah berusianya itu, penuh 40 hari, 3 kali 40 hari, datang malaikat Meniupkan ruh kita. Artinya kita sudah berbentuk. Setelah 3 kali 40 hari, apa yang kita butuhkan lagi setelahnya? Ini kan usianya berarti 4 bulan. Kehamilan normal 9 bulan. Berarti sisa berapa? Sisa 5 bulan. Apa yang kita butuhkan ini setelah ditupruh sampai keluar? 9 bulan. Kehamilan normal. Iya. Yeah. Apa yang kita butuhkan? Allah kasih. Yang memberikan kepada kita siapa? Allah Al Wahhab, ini nama luar biasa. Itu baru perjalanan di dalam perut. Setelah itu tidak berhenti pemberian Allah Al Wahhab yang sangat banyak pemberiannya kepada kita. Setelah keluar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemberian kepada kita. Allah arahkan kita bagaimana cara. Supaya air susu ibu kita bisa kita isap. Itu walaupun orang tua kita berusaha kalau tidak ada pemberian nikmat dari Allah di situ. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak lagi pemberian setelahnya. Tentunya kita tidak bisa hitung, tidak kita bisa hingga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an la in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah wahai muslim, wahai muslimah, maka kalian tidak akan mampu untuk membilangnya. Berapa nikmat dari mani ke darah? Dari darah ke daging? Kemudian dari daging ditubru sampai keluar. Tidak bisa kita hitung. Yang jelas kesimpulannya karena kita tidak mampu menghitungnya, kita harus menyadari apa yang kita dapatkan dari dalam rahim sampai saat ini nih kita berusia berapa tahun? Ya, yeah. saya Alhamdulillah 34. Jamaah enggak tahu berapa. Kalau kita menghitung enggak bisa. Kesimpulannya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bikum min nikmatin famin Allah." Apapun yang kalian rasakan berupa kebaikan, maka itu dari Allah. Enggak mampu kita hitung, tapi sadarilah itu dari Allah. Itu yang harus kita sadari. Dari Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wahhab. Yang maha memberikan pemberian kepada kita. Nama Al-Wahhab ini, diulang di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran tiga tempat. Tiga kali. Disebutkan di dalam Al-Quran tiga kali. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan nama Al-Wahhab di surat Ali Imron ayat 8 Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama ini di surat Ali Imron ayat 8 ini pertama sekali disebutkan kalau kita buka Al-Qur'an maka pertama disebutkan di surat Ali Imran ayat 8 surat ketiga di dalam mushaf, di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Robbana La tuzikulubana. Rabbani, itu penyebutannya." Wahai Rabbani, wahai Rabbani, wahai Rabbani, wahai wahai Rabbani, wahai wahai Rabbani, kami. La wahai Kulubana, janganlah engkau menyesatkan, palingkan hati kami. Ini doa sangat penting ini, karena doa ini adalah meminta kekokohan kepada Allah. Karena hati ini bukan di tangan kita, memang wadahnya di kita, tapi ia mengaturnya Allah. Ia mengaturnya Allah. Allah yang akan membaliknya. Gimana Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki? Tapi tentunya dengan sebab kita juga. Supaya antum tidak pahami. Berarti nanti Allah zalim Kalau saya sesat kemudian Allah siksa saya. Bukan. Sesuai dengan kita juga. Kalau kita berpaling ya Allah akan palingkan. Kalau kita menghadap kepada Allah. Allah akan hadapkan hati kita kepadanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Falam mazagu azagallahu kulubahum. Tad kala mereka berpaling, maka Allah akan palingkan hati mereka. Maka kita harus selalu meminta kekokohan kepada Allah. Lihat doa ini. Rabbana la tuzikulubana. Ba'da idha hadaitana. Ya Allah, ya Rob kami. jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau memberi kami hidayah. Setelah engkau memberi kami hidayah kepada Islam. Hidayah untuk berada di atas Islam. Dan hidayah untuk mengamalkan Islam. Lana min Berikanlah, hibahkanlah kepada kami dari sisi murahmat. Kasih sayang. Antal Sungguh. Engkau adalah al wahhab Apa artinya al wahhab tadi? Ini yang kita mau pahami fikinya. fikih asmaul husna. Al-wahab artinya kafirul hibah. Wal minnah wal atiyah. Yang sangat banyak pemberiannya. Yang sangat banyak anugerahnya. Yang sangat banyak ya nikmatnya kepada kita. Ini tempat pertama. Tempat kedua. Yang kedua dia disebutkan di surat Sod. ayat 9. Itu penyebutan kedua nama ini. Surat Sod ayat 9. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan am indahum azizil wahhab. Ini penyebutan yang kedua. Ini siaknya bukan doa. Siaknya adalah pernyataan. Am indahum, apakah di sisi mereka ada perbendaharaan rohmat rohmu? Al-Azizil Wahab yang maha perkasa lagi maha banyak pemberiannya. Ini tempat kedua disebutkan nama Al-Wahab. Tempat ketiga, dan ini menjadi tempat terakhir, juga masih di surat sod, tapi di ayat ke-35. Kalau tadi ayat 9. demikian pula di 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan doanya Nabi Sulaiman wassalam, yang mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihika menghikayatkan ucapannya, doanya Nabi Sulaiman. Kala Rabbi gfirli wahab mulkan. La yambagi li ahadim min ba'di. Innaka antal wahab. Ini tempat ketiga. Kata Nabi Sulaiman. Wahi Rabku ampunilah saya. Wahabli hibahkanlah berikanlah kepadaku. Mulkan kerajaan kekuasaan, la yang bagilah hadin yang tidak sepantasnya tidak diberikan kepada seorang pun setelahku. Dan memang ini Allah beri. Tidak pernah ada raja yang berkuasa seperti kekuasaannya raja Sulaiman. Dia berkuasa bukan hanya kepada manusia, tapi juga jin. Pasukannya ada dari manusia dan ada dari jin. Bahkan bukan hanya itu. Hewan. Dia paham. Pembicaraannya hewan. Burung dan yang lainnya. Bahkan pernah dia lewat. Sebagaimana disebutkan di Quran. Bersama pasukannya. Maka para semut. Dia panggil semua teman-temannya. Silahkan cepat masuk. Sulaiman dan tentaranya akan lewat. yang sampai kalian diinjak. Nabi Sulaiman paham. Dan berhenti supaya tidak menginjaknya. Bahkan lebih jauh dari itu juga Allah berikan pemberian. Dia bisa menyatur arah angin. Sehingga awan itu bertiup. Awan itu datang sesuai dengan yang dia inginkan. Ini pemberian Allah kepadanya. Ini berkat doanya. Ya Allah berikanlah kepadaku kekuasaan yang tidak akan diberikan kepada orang setelahku. Inna ka antal wahhab. Sungguh Engkau Ya Allah maha pemberi. Ini tiga ayat ini ada dua ayat terkait dengan doa. Kalau antum meminta sesuatu itu yang menjadi Tawassul dengannya, yang kita akan bertawassul dengannya itu nama al wahhab Nama al wahhab Kalau antum ingin meminta sesuatu pemberian dari Allah. Maka mintanya bertawassul dengan nama Al-Wahab. Yang maha memberi. Yang maha memberi. Ini tiga tempat. Disebutkan nama Allah subhanahu Al wa ta'ala Al-Wahhab. Dan di dalam Al-Quran telah disebutkan beberapa contoh dari pemberian Allah. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa pemberian Allah itu sangat banyak. Di antara bukti nyatanya disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kepada kita yang nanti, dengan kita menyadari ini, kita akan mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, jenis pemberiannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. selalu memberikan kepada kita dan kepada siapa saja yang dikehendakinya rahmat kasih sayangnya. Yang mana siapa yang mendapatkan ini rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Apakah ikhwan ataupun akhwat orang tua ataupun yang masih muda? Kalau kita diberikan ini pemberian, maka tidak ada jalan untuk susah, tidak ada jalan untuk menderita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan jenis pemberian ini kata Allah Wahhabanah Wahhabanah Allah katakan. Kami hibahkan kepada mereka. Kami berikan kepada mereka. Min rohmatina. Pakai min. Kalau ulama tafsir bilang. Min ini maknanya. At id, sebahagian. Kami berikan kepada mereka. Sebahagian dari rahmat kami. Dan kami jadikan mereka. Lisana sidikin aliyah. Bertutur dengan ucapan yang jujur lagi tinggi. Ini pemberian Allah. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, di antara yang diberikan kepada kita adalah rahmat. Dengannya seorang ibu sayang kepada anaknya. Seorang bapak sayang kepada anak dan istrinya. Ya. Seorang muslim sayang kepada muslim yang lain. Seorang mukmin sayang terhadap mukmin yang lain. Ini semua ini asar, pengaruh dari rahmat Allah. Bahkan disebutkan dalam hadits Nabi SAW, hewan buas. Dia tidak menginjak anaknya sendiri. Tidak memakan anaknya sendiri. Kenapa itu? Itu asar, pengaruh dari rahmat Allah yang harus kita ketahui. Itu adalah pemberian Allah, contohnya seperti itu. Ini contoh pertama. Di antara juga contoh bentuk pemberian Allah SWT kepada hamba, kepada siapa saja yang Dia kehendaki, adalah Allah kadang memberikan kepada seorang hamba hikmah. Hikmah itu Dia mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al Qur'an, wawahabali Robbi hukman wajahalani min minal mursalin. Robku memberikan kepadaku hukman hikmah dan Robku menjadikanku sebagai para Rasul. Ini bentuk pemberian Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kadang kepada kita hikmah cara bertindak yang baik yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntunkan yang sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita dalam Al-Quran dan di dalam haditsnya dibentuk diantara juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan ini khususnya bagi orang yang sudah menikah ya bagi yang belum menikah ya harapkan kepada Allah istri yang solehah. kalau bagi akhwat di antara pemberian Allah yang besar juga adalah mendapatkan suami yang soleh. ini bentuk pemberian Allah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an kan ini pemberian besar Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an karena ini adalah pemberian juga pemberian yang besar kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut. Walladina yakuulu na wa wahai Rabb kami kata Allah orang-orang yang berkata wahai Rabb kami berikanlah kepada kami hibahkanlah kepada kami berupa istri dan keturunan yang menjadikan sebagai yang dijadikan sebagai kurrot ayun Penyejuk mata. Kita memandangnya kita senang, kita bahagia. Ini permintaannya, bukan istri yang sembarang, tapi istri yang akan menjadi apa? Penyejuk mata. Iya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kenapa? Karena ini bentuk pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Wahab, Wajalna ja Lil Mama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa, pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Ishak seorang keturunan yang bernama Yaakub. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kan ini pemberian besar? Ini langsung penyebutan jenis pemberian yang ketiga, yaitu punya keturunan yang bagus. Yang soleh dan solehah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepadanya terkait dengan Ishak wa wahabana lahu. Eh terkait dengan Nabi Ibrahim dulu. Karena Nabi Ibrahim diberikan kepadanya Ishak, kemudian Ishak diberikan kepadanya Yakub. Kata Allah wa wahabana lahu Ishaq. Kami berikan kepada Nabi Ibrahim Ishak. Setelah itu wa ya'quba Nah, Filatan dan Yakub sebagai tambahannya. Dia itu tambahan dari kehadirannya Ishak muncullah Yakub. Ini keturunan nabi semuanya. Iya. Nabi Ibrahim melahirkan ya seorang anak yang bernama Ishak. Dari Ishak muncul Yakub. Dari aku muncul Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hibah, sebagai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang maha wahab. Kenapa? Karena ini adalah jenis dan bentuk dari pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba kepada hamba dan Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak tentunya. Tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita hingga sebagaimana kita katakan di awal. Bahkan di dalam yang kita sebutkan tadi anak. Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya, tidak kepada siapa yang dikehendakinya. Semuanya dibangun di atas hikmah Allah. Allah tahu kalau dia butuh, Allah juga tahu kalau dia tidak butuh. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Lillahi mulku samawati wal ard. Yakhlqu ma yasha. Yahabu liman yasha untha. Wa yahabu liman yasha udhukura. A yuzawwijuuhum dhukuruna wa untha. Wa yaj'alu ma nahu hakim. Innahu 'alimun qadir." Ayat ini adalah hiburan untuk orang-orang yang sudah menikah lama tapi belum punya anak. Belum punya keturunan. Ketahuilah itu ketentuan Allah yang maha memberi. Yang maha mampu lagi maha mengetahui apa yang cocok untuk kita dan apa yang tidak cocok. Mungkin kita berharap kita bilang yang punya anak, yang tidak punya anak. Seandainya saya punya anak. Belum tentu kalau kita punya anak kita bisa baik. Kita bisa bagus. Belum tentu. Karena anak itu kadang majibanah, mabakolah. Kadang anak itu membuat kita takut, Kadang anak itu membuat kita kikir. Bisa saja kalau kita punya, kita punya anak kita tidak pernah menyumbang, kita tidak bersedekah. Jadi Allah yang Maha tahu. Lihat ini ayat. Lillahi mulku samawati wal Hanya milik Allah. Kekuasaan langit dan bumi. Ya khuluquma Allah Allah subhanahu wa ta'ala mencipta apa yang dia kehendaki. Bukan yang kita kehendaki. Allah mencipta siapa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki. Allah akan memberikan kepada siapa yang dia kehendaki keturunan perempuan. Walaupun kita berusaha untuk mendapatkan anak laki-laki, tapi kalau Allah hanya tetapkan kita akan mendapatkan anak perempuan, tidak akan mungkin. Seribu dokter kita datangi, kalau tidak diinginkan oleh Allah kita punya anak laki-laki, tidak mungkin terjadi. Karena lihat ayat ini: Yahabul Allah akan memberikan hibah pemberian kepada siapa yang dikehendaki berupa anak perempuan. Wa dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hibah kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki. Sebaliknya tadi, ada orang semua anaknya dari nomor 1 sampai nomor 20 laki-laki. Pokoknya dia produksi terus sampai dapat perempuan. Ya kalau Allah ndak hendaki, ndak mungkin kita dapat. Walaupun kita mau tambah ibunya. Karena kadang sebagian orang pikir kayaknya bagus ditambah pabriknya. Belum tentu. Iya, karena pabrik itu Allah juga yang menciptakannya. Bukan kita. Kewajiban kita adalah mensyukuri apa yang diberi. Bukan memprotes, jadi sini Allah katakan, "Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki saja." Yang pertama tadi, anak perempuan saja. Yang ketiga, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya sepasang. Ada orang, masya Allah, dia punya juga anak laki-laki, juga ada anak perempuan sepasang. Dukrona wa inata. Sepasang laki-laki, juga sepasang dengan perempuan. Allah semuanya. Ia mengatur, ia memberikan. Yang keempat, jadi pertama hanya diberikan perempuan. Ada orang seperti itu. Yang kedua hanya diberikan laki-laki. Ada orang seperti itu. Yang ketiga ada orang diberikan sepasang. Itu semua karena Allah tahu kita yang butuh. Kita juga ahli untuk mengelolanya. Yang keempat, waya jahal lumayasya akima. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan yang keempat, siapa yang dikehendaki sebagai akimah. Akimah artinya tidak bisa mengandung. Sudah menikah, dia mau punya banyak anak, tapi ternyata Allah inginkan dia tidak punya anak. Ia ya mau kita usahakan bagaimanapun tetap akan seperti itu. Karena ini ketentuan Allah subhanahu wa taala bukan ketentuan kita. Ini ketentuan Allah. Tentunya ada hikmahnya. Allah subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak ada hikmahnya, yang tidak ada kebaikan. Di belakangnya. Pasti. Karena kata Nabi SAW. Keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran kita tidak boleh protes. Terkait dengan ketentuan Allah. Tidak boleh kita banyak bertanya. Kenapa Allah kasih begini saya? Kenapa tidak boleh? La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wahum <Century> misalun, mereka lah yang akan ditanya. Kita yang harus kita lakukan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan ridho terhadap apa yang Allah tentukan untuk kita. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, balillah <Sessizia> fa'budu laku minas syakirin. Bahkan hanya kepada Allah kalian beribadah dan jadilah sebagai orang yang selalu bersyukur. Itu saja tuntutannya. Apa yang diberikan kepada kita, itu kewajibannya kita tetap beribadah kepada Allah. Kita diberi, kita ke masjid. Kita juga tidak diberi, tetap ke masjid. Tidak boleh berubah dengan apa yang... Kita inginkan kemudian Allah tidak inginkan untuk kita. Keadaan kita diberi tetap ibadah, tidak diberi tetap juga ibadah. Ndak boleh berubah. Balilah fa'bud, lakum minasya syakirin Hanya kepada Allah subhanahu wa taala lah kalian beribadah. Hanya kepada Allah subhanahu wa taala lah kalian beribadah. Itu perintah pertama. Perintah kedua. digandengkan dengan perintah ibadah. Wakun minasyakirin. Dan jadilah kamu. Dari orang-orang yang. Selalu bersyukur. Jadilah kamu. Dari golongan. Hamba yang selalu bersyukur. Atas apa yang. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nggak boleh kita beribadah kepada Allah saat pemberian Allah itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kalau Allah tidak beri tidak, dengan yang kita inginkan, kita ndak beribadah kepada Allah. ndak boleh begitu. Itu di oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu yang akan membuat kita sengsara sendiri. Jadi harus kita lakukan seperti tadi. Tetap menyembah Allah jadi orang yang selalu bersyukur. ndak boleh jadi golongan yang kedua. Menyembah Allah kalau senang, kalau lagi susah, lupa kepada Allah. Itu tidak dibolehkan. Saya sebutkan ayat terakhir. Yang dengannya kita tutup pertemuan kita kali ini dan kita cukupkan dengan satu nama ini, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menyebutkan golongan manusia yang tercela yang kita tidak boleh bersifat dengannya. Kata Allah Waminan Nasimayyabul Allah harfin Fain Asobahu Khairunit Maan Nabi. Di antara manusia, semoga kita tidak masuk di dalamnya. Di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di tepi-tepi. Di ujung. Ada yang beribadah kepada Allah di ujung-ujung. Gimana bentuknya itu? Allah sebutkan. Contohnya. Supaya kita paham. Apa maksudnya menyembah Allah di ujung. Kata Allah. Fa in Jika dia memperoleh kebaikan. Diberikan apa yang dia mau. Nabi maka dia tenang bahagia iya sembah Allah subhanahu wa taala tapi wa in kalau dia ditimpa oleh ujian kalau dia ditimpa oleh ujian dari Allah subhanahu wa taala ingkola baala wajihhi Langsung berbalik ke belakang. Tadinya ke masjid. Setelah itu tidak pernah lagi dilihat di masjid. Waktu dia lapang. Masya Allah taklim terus. Pokoknya dia masuk dalam grup. Pemburu taklim. Tapi saat ada ujiannya. Dikasih susah sedikit. Padahal ini kan ujian ini untuk melihat dia serius gak? Masuk di grup pemburu ta'lim. Iya. Yeah. Saat dia ditimpa oleh kesusahan. inkola ba'ala wajihihi. Langsung berbalik ke belakang. Seakan-akan tidak pernah kita lihat orang seperti itu. Seakan-akan dia bukan orang itu tadi. Yang seperti ini dicap oleh Allah. Khosirat dunia wal akhirah. Orang yang seperti ini merugi dunia dan akhirat. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Wadalikahual khusranul mubin. Dan itulah kerugian yang nyata. Karena ketika seorang sengsara dunia, akhirat juga sengsara, itu kerugian. Yang nyata. Itulah kebangkrutan yang nyata. Bukan ketika bangkrut usaha kita turun, tidak ada lagi uang di rekening, mau beli apa susah, itu kerugian ringan. Karena ketika kita dicelupkan ke dalam surga, itu kita akan lupakan semuanya. Sebagaimana di hadis Nabi SAW, di hari kiamat nanti akan didatangkan orang paling susah hidupnya di dunia. Kemudian dicelupkan ke surga, setelah itu baru ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesusahan sebelum itu? Dia bilang tidak demi rob. Padahal susah di dunia. Sebaliknya ada golongan yang tidak pernah susah di dunia. Tidak ada ujiannya sama sekali. Apa yang dia mau ada. Dicelupkan satu kali di neraka, dikeluarkan. Kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah pernah kamu merasakan kesenangan sebelum ini? Dia bilang tidak pernah. Artinya, percuma senang di dunia tapi akhirat susah. Atau lebih baik kita susah di dunia, panas-panas atau dingin-dingin tapi di akhirat kita senang. Karena kerugian yang nyata adalah kerugian ketika kita bangkrut di akhirat. Ketika kita bangkrut di akhirat. Ini Alhamdulillah nama ini Al-Wahab. InsyaAllah di pertemuan berikutnya lagi baru kita lanjutkan dengan nama yang lain. Dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum masuk waktu asar. Dada dari Ahmad, Bapak Haji. Ini ada pertanyaan. Apa Ustadz, mertua saya masih suka tahlilan selamatan di rumahnya. Terus saya dan suami mau menolak kalau dipanggil. Tapi takut karena belum pasti marah. Jadi kadang saya datang siang, siangnya bantu-bantu masak. Terus malamnya saya tidak ikut acaranya atau kadang sebaliknya. Bagaimana sebaiknya sikap saya? Dan apakah kami berdosa kalau tetap hadir? Pertama sekali kita nasihati dulu tapi jangan pas momennya. Iya, Karena kadang sudah dibeli bahan-bahannya baru kita pergi lagi nasihati. Nasihatinya di tempat lain, di saat yang tepat yang kita lihat bahwa nasihat di situ bermanfaat untuknya. Karena nasihat itu enggak sembarangan dikasih. Kita kasih kalau pada saat memang momennya bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan padakkir Inna dikroh. berikan nasihat kalau memang saat itu bermanfaat jadi kita harus pandai melihatnya itu dulu yang pertama kalau diterima Alhamdulillah hidayah dari Allah kalau tidak diterima maka tetap temani berbuat baik kepadanya mendoakan hidayah untuknya itu yang pertama, yang kedua kalau itu enggak diterima, kita hindari. Kita hindari. Kalau bisa. Kalau enggak menimbulkan motorot yang lebih besar. Itu pertimbangannya. Kalau kita menghindari, tidak ada motorot yang lebih besar. Maksudnya nanti kita akan dibombek. Dia ya, enggak dianggap lagi jadi anak. Iya kan? Atau nanti kita mau bilang kebaikan, tapi tidak akan diterima karena kita sudah dicap Keras. Intinya kalau tidak ada modorot yang lebih besar, maka kita hindari. Kalau ada modorotnya, maka tahap ketiga. Itu tahap kedua tadi. Menghindari. Kalau akan ada modorotnya, kalau kita tidak hadir, dan akan muncul manfaat sebenarnya kalau kita hadir, maka tetap kita hadir, kita bantu dengan hati yang mengingkari. Dengan hati yang mengingkari. Itu tahapnya sambil mendoakan hidayah dan mendoakan kebaikan kepada mereka. Nabi SAW katakan, Manro aminku mungkaron faliyogoyiruh biadih. Siapa diantara kalian melihat kemungkaran hendalah dia ubah dengan tangannya. Failam yasati fa Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Failam yasati fa bi Kalau tidak mampu cukup dengan hati. Cukup dengan hati wadali keat iman dan itu adalah iman yang paling rendahnya. Itu alam terkait dengan yang kita hadapi. Ini ada pertanyaan berikutnya, bolehkah harta orang yang meninggal digunakan umroh oleh keponakannya dengan niat umroh untuk orang yang meninggal tersebut. Orang yang meninggal tersebut janda, tidak punya anak, dan tidak ada wasiat sebelum meninggal. Sebagaimana pula dengan, bagaimana pula dengan hartanya? Apakah keponakannya berhak mengambil, mengambilnya, berhak mengambilnya karena dia yang merawatnya saat sakit. Pertama, kita urusi dulu hartanya baru kita berbicara tentang boleh nggak kita umrohkan dengan hartanya. Terkait dengan hartanya, ini ada janda tidak punya anak. Tidak punya anak. Kita tanya dulu, bapak ibunya masih ada? karena kalau dia tidak punya anak itu bagiannya duluan bapak ibunya bapak ibunya dulu setelah itu bapak ibunya baru kalau masih ada sisa mengarah mengarah ke saudaranya atau saudarinya saudaranya atau saudarinya itu arah daripada hartanya, daripada hartanya. Kalau semuanya tidak ada, sudah tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada saudara, tidak ada ad, saudarinya, maka itu tadi anak dari saudara atau anak dari saudarinya. Iya yeah, anak dari saudara, anak dari saudarinya ia mendapatkan, ini seperti yang disebutkan mungkin keponakannya. Itu yang mendapatkan harta warisannya setelah bayarkan utangnya atau wasiat yang dia wasiatkan. Tapi karena disebutkan tidak ada wasiat. Nah, baru kita berbicara. Boleh nggak dia mengambil? Iya kan kalau gak ada ahli waris yang mewarisi itu. Boleh nggak dia umrohkan? Boleh. Dia umrohkan tantenya. jangankan keluarga, orang lain saja boleh. Namanya umroh badal atau haji badal. Dibolehkan. Dan syarat dia sudah pernah umroh atau sudah pernah haji kalau haji. Sudah pernah umroh atau sudah pernah haji kalau haji. Dan dia sudah pernah umroh, kemudian sekarang dia mau umrohkan orang tuanya atau saudaranya atau orang lain. Boleh. Atau orang lain. Boleh. Walalab. Apakah semua umat Islam adalah salafi? Sebab saya pernah dengar di medsos, ada da'i yang mengatakan semua umat Islam adalah salafi. Mohon penjelasannya. Siapa yang mengucapkan seperti itu? Apa dalilnya? Karena untuk mengatakan semua umat Islam adalah salafi butuh dalil. Karena definisi salabi itu sudah ditentukan oleh Nabi, bukan kita. Sebagaimana definisi ahli sunnah wal jamaah atau ifatul mansuroh, al-firkotun najiyah. Semua itu sudah ada ketentuannya dari Nabi SAW. Yaitu ketika Nabi SAW menjelaskan umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa kata Nabi SAW? Semuanya di neraka. Kecuali satu. Ini diancam di neraka, dia Islam, dia Islam. Tapi diancam di neraka. Semuanya neraka kecuali satu. Yang disebutkan bukan orang. Supaya sesuai, nanti cocok sampai akhir zaman. Bukan orang, tapi ciri. Ciri. Bukan kulit, bukan. Bukan orang yang disebutkan, tapi ciri yang dia pegang. Kata nabi, "Cirinya: mankana ala ana alaihi wa ashabi. siapa yang berada di atas apa yang saya berada di atas sehari ini dan para sahabatku?' Itulah salafi. Namanya penyik, salafi, itu artinya." Orang yang menisbatkan dirinya ke salaf. Ke siapa? Ke Nabi dan para sahabat. Nah sekarang yang mengaku seperti itu. Apakah dia sandarkan, dia bilang dia salafi. Apakah dia lakukan sesuai dengan yang Nabi lakukan? Masa kita katakan salafi baru dia harap berkah dikubur? Kan tidak cocok, karena Nabi tidak pernah harap berkah dikubur. Apakah kita akan katakan salafi orang yang mencari berkah di hewan? Di pohon? Tidak mungkin. Karena Nabi SAW pernah bersama sahabat di perang Hunain. Sahafatum Makkah. Setelah Fatum Makkah ada yang mau diperangi. Yang disebut dengan perang Hunain. Para sahabat yang baru masuk Islam melihat orang-orang musyrikin punya pohon bidara. Yang dia menggantungkan pedang di situ supaya berberkah kalau dipakai perang. Di antara sahabat yang baru masuk Islam yang belum banyak hukum Islam yang dia tahu belum kokoh tauhid waktu itu karena baru masuk dari kekafiran baru keluar dari kekafiran ya Rasulullah Ya Rasulullah jadikan untuk kami pohon bidara tempat menggantung pedang seperti mereka itu Apakah Nabi katakan Iya kita ambil juga pohon bidara yang lain Nabi langsung bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar Belum ingkari keras Kalian telah mengatakan Seperti yang diucapkan oleh Bani Israel Kepada Nabi Musa Ija'allana alihan kamalahum aliha Jadikan kami Tuhan, Sembahan sebagaimana mereka Punya sembahan Nabi marah Besar itu dianggap Menjadikan itu pohon sebagai Tuhan Padahal mau ambil berkah Apakah kita akan Mengatakan ini orang salafi, baru dia keramatkan pohon. Apa kita akan jadikan orang salafi sebagai orang yang tapi sandarkan kepada salaf, maksudnya pengikutnya Nabi, orang seperti itu? Iya. Orang yang berucap seperti ini, hanya dua kemungkinan. Pertama, dia orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Yang kedua orang pintar itu yang kedua orang pintar tapi pintarnya bukan karena pintar terkait dengan dalil ak, dalil ak, nakli, tapi dalil akli urainya bukan terkait dengan Quran dan Hadis tapi urainya adalah akal. Kan mau kamu golongan apa saja, ujung-ujungnya kan pasti mengakui Nabi pengikutnya Nabi. Berarti kamu salah, Bi. Ini naudzubillah Ini naudzubillah Ini adalah tentunya pernyataan yang jauh dari yang benar. Jauh dari yang benar. Jangan terlalu banyak mendengar orang-orang seperti itu. iya Jangan terlalu banyak mendengar orang-orang seperti itu. Alhamdulillah kita cukupkan. Masih ada pertanyaan, tapi karena sudah masuk waktu, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah